Raden Rara Nika Ratnadila Kusnadi, yang kita kenal sebagai Nika Ardila, seorang artis dan penyanyi Indonesia paling fenomenal sepanjang sejarah. Dia dua kali masuk nominasi American Music Award kategori penjualan album terlaris di dunia, dan pada tahun 1996, Rusia menerbitkan perangko yang bergambar Nika Ardila.